Ketika si temennya itu turun, dia nggak langsung nyamperin, buka oh, mobil itu nggak. Mobil itu tuh masih dalam keadaan hidup. Uh, keterangan yang kita dapat dari BAP itu yang pertama tidak sarapan, okay. tidak sarapan pagi. Tapi dari hasil otopsi itu ada, ada tempat nasi. Hal oh, tiba-tiba si kakak tuh bilang kayak gini juga. Ayah tuh nggak pernah yang kayak pergi lebih pagi dari dia. Biasanya itu selalu kakak duluan. Jadi bener-bener kayak ada yang janggal atas meninggalnya Pak Hakim Jamaluddin. Kapan saya sih bisa bisa terungkap sampai jelas? Virgin Angel, apa kabar kalian? Semoga kita semua tetap sehat ya. Hari ini aku akan menyampaikan sesuatu yang agak berbeda dari konten-konten sebelumnya aku. Kalau konten sebelumnya aku itu, aku mau menyampaikan sesuatu berdasarkan dengan apa yang udah aku dapat dari berbagai sumber, misalnya kayak YouTube, Google, dan berbagai platform lainnya. Yang di mana yang paling utama itu aku rangkum, terus aku cari kata-kata, uh, aku susun kata perkalimatnya sehingga kalian tuh mudah mencernanya dan tidak menyinggung uh, pihak manapun. Cuma yang kali ini, aku akan menyampaikan sebuah cerita, sebuah kasus. Tapi aku sampaikan secara spontan. Kenapa spontan? Jadi, gini, aku ceritakan sedikit ya. Sebenarnya minggu ini, itu aku gak ada video karena aku itu lagi fokus sama anjingku yang sakit. Aku fokus sama dia, jadi aku gak bisa kayak nyari-nyari cerita, aku rangkum, aku susun kata per kalimatnya. Makanya, aku memutuskan untuk gak ada video. Nah namanya manusia walaupun dia fokus ke satu hal Tapi pasti ada waktu dong buat dia beristirahat Entah itu dia baca-baca cerita di google Atau mencari sebuah tontonan di youtube, di tiktok, di instagram Dan di berbagai platform Nah aku juga begitu Aku uh, ada waktu aku nonton Dan aku lebih banyak menghabiskan waktu itu di platform youtube Sehingga pada suatu hari aku lagi uh, buka youtube Tiba-tiba muncul di beranda gitu Dia muncul satu kasus Kasus yang akan aku bahas sih sebenarnya Kasus ini thumbnailnya bagus banget nih Thumbnailnya bagus banget, judulnya juga bagus banget Sampai aku tuh kayak Wah, bagus banget nih Aku klik, aku klik, aku baca ceritanya Bukan baca ya, aku nonton ceritanya ini nih Dikasih tahu habis itu aku liat-liat-liat Ih, bagus Terus aku lihat ke sampingnya yang direkomendasinya itu Aku liat-liat Sampai aku kasih liat kalian histori aku Nah, banyak kan aku nontonin itu, kasus itu. Makanya aku ngerasa bahwa kayaknya menarik nih aku bikin satu video yang spontan mengenai kasus ini. Aku nggak usah ngerangkum, aku ceritain apa yang aku udah lihat ke kalian. Dan sebelumnya aku minta maaf sebesar-besarnya kalau nanti di sepanjang video kalian melihat mata aku yang ke sana ke sini ke sana ke sini karena itu aku berusaha untuk mengingat apa yang udah aku lihat. Karena menjadi seorang yang spontan itu sangat amat susah. Mari ya kita mulai. Hari ada satu keluarga yang terdiri dari seorang Bapak Bapak ini itu berprofesi sebagai Hakim yang dikenal dengan Pak Hakim jamaluddin dia itu punya istri ini istri keduanya dia sih namanya itu Bu Juraida Hanum dan dia punya kedua anak dari istri yang pertama ada cewek dan cowok biasanya itu ya si Pak Hakim ini bekerja pergi-pagi pulang uh, sore Suatu hari, di hari Kamis, Pak Hakim itu pulang nih, sore pulang ke rumah, beres-beres-beres, makan, dan lain-lain. Jam 9 dia tidur. Tiba-tiba, ketika esokan harinya, berarti hari Jumat ya, di suatu perkebunan sawit atau hutan sawit, ada pekerja, mungkin dia lagi kerja, dia melihat mobil yang terperosok ke dalam jurang, dan mobil itu tuh menghantam uh, pohon dia kucuk-kucuk, manggil temennya, terus temennya datang, Temennya lihat, oh iya benar ada mobil, turunlah temennya menghampiri mobil itu, dan emang mau turun ke sana itu agak terjal, namanya jurang. Ketika si temennya itu turun, dia nggak langsung nyamperin, buka mobil itu enggak, dia bilang gini, kacanya itu gelap, dia nggak bisa langsung lihat ke dalam ada orang atau enggak. Dan kenapa dia nggak menghampiri mobil itu? Karena mobil itu tuh masih dalam keadaan hidup atau nyala gitu. Ada masih ada suara-suara uh, mesin mobilnya. Dia nggak berani nyamperin. Dia sama temannya pun nelpon ini kepolisian sama uh, bilang ke warga-warga terdekat. Wah, udah tuh rame. Tapi nggak ada yang berani uh, buka pintu mobil itu sambil nunggu kepolisian datang kan? Kondisinya itu. Uh, Gerimis apa hujan ya Aku lupa ya Kepolisian datang Anggap aja yang pertama lihat itu A Yang kedua itu B Si B pun membantu si polisi Si B buka pintu mobil Ketika buka pintu mobil Ditemukan Seorang laki-laki Yang udah meninggal Dan dia itu Posisinya ada di belakang mobil Jadi uh, ini kursi Terus dia terselip di apa ya tengah-tengahnya itu si B ini sama beberapa anggota kepolisian mengeluarkan um, mayat yang ada di mobil. Ketika dibawa keluar si B ini bilang e, saya cuma lihat beberapa luka di bagian wajah, tapi saya nggak lihat ada luka lain di foto diidentifikasi dan ternyata itu adalah mayat dari Pak Hakim Jamaludin langsung lah mayat tersebut, mayatnya Pak Hakim jamaluddin itu langsung dibawa ke rumah sakit Entah di otopsi atau apa Dan pada hari yang sama di rumah Pak Hakim Anak ceweknya yang dari pernikahan sebelumnya pulang, nih, pulang kuliah ke rumah Itu ada tuh istrinya Pak Hakim jamaluddin yaitu Bu Juraida Hanum Dia itu mungkin di kamarnya ya di kamarnya tidur atau entah apa terus pas sorenya dia keluar itu udah gak ada ibunya tiba-tiba dari kepolisian datang dan dikasih tahu lah ke kakak ini kalau ditemukan Pak Hakim itu udah meninggal blablabla bla, -bla, -bla lah, gitu dan kasus yang terjadi di November 2019 ini tiba-tiba sangat heboh diberitakan dimana-mana menyoroti keluarga dari Pak Hakim Jamaluddin yang sedang berduka ada wawancara-wawancara juga terhadap istri dari Pak Hakim jamaluddin itu sendiri. Ada yang menanyakan ke Bu Jurai seperti apa sih kondisi atau mungkin apa yang dikatakan sama Pak Hakim ketika di hari Jumat itu. Dan Bu Jurai bilang kayak gini, Pak Hakim itu keluar jam 5, jam 5 pagi. Pak Hakim itu menggunakan pakaian training karena di hari Jumat itu jadwalnya pakai baju training. Si Bu Hanum bilang kalau Pak Hakim bilang ke dia, mau ke bandara dulu buat jemput temannya. Diwawancara juga Bu Hanum apakah ia tuh tahu menahu mengenai persoalan pekerjaannya si Pak Hakim dan Bu Hanum ini bilang, kalau dia nggak tahu-menahu akan apa yang dikerjakan sama Pak Hakim di profesi dia Misalnya hari ini dia menangani kasus apa, besok menangani kasus apa Dan ditanya juga apakah ada firasat buruk mengenai kejadian ini Dan si Bu Hanum bilang nggak ada, nggak ada firasat apa-apa Jadi si Bu Jeraida Hanum bilang ke media Kalau dalam dekat ini mereka itu mau umroh Tapi dia itu lebih memprioritaskan suaminya dibanding dia dulu Dia sampai ke ustaz buat nanya-nanya apa aja yang harus e, disiapkan. Saya utamakan kepentingan beliau kan, saya pikir beliau kan sibuk, enggak mungkin. Siapkan bahkan saya jumpai Ustadz secara khusus untuk menanyakan apa aja keperluan e, apa um umbron. Ya, harapan saya sih bisa bisa terungkap. Terungkap. sampai tuntas. Dan dimakamkanlah almarhum Pak Hakim Jamaluddin. Disitu emang kelihatan isak tangis dari keluarga, Bu Juraida Hanum, anaknya, dan lain-lain. Oke setelah itu si kakak anak dari Pak Jamaluddin diwawancara. Si kakak bilang gini, waktu di hari, ha, hari Jumat itu dia sempat ada ngecek ke kamarnya uh, bapaknya. Terkunci, dia bilang kayak gitu Dan itu posisinya dia sendiri Di wawancara ditanyakan beberapa hal Tiba-tiba si kakak tuh bilang kayak gini juga Ayah tuh gak pernah yang kayak pergi lebih pagi dari dia Biasanya tuh selalu kakak duluan Yang pergi lebih pagi Entah itu jam 5 atau jam 6 pagi Dan ayahnya itu mungkin pergi jam 7 Jadi gak pernah tuh kayak ayah tuh pergi lebih pagi dari si kakak Sepagi-paginya ayah pergi itu Cuman pas mau nganterin kakak ke bandara dan aku masih tahu, jadi sebenarnya si kakak ini baru tinggal setahunan di rumahnya Pak Hakim Jamaludin dan Bu Jurai Hanum yang ada di Medan Karena berbagai wawancara dari media yang udah ditampilkan di stasiun TV, di artikel, di mana-mana Tiba-tiba masyarakat ada yang merasa bahwa kayaknya ini adalah pembunuhan yang dilakukan sama orang-orang terdekat ada yang menuduh istri dari Pak Hakim Jamalulir itu yang menjadi dalang dari pembunuhan ini. Banyak lagi tuh kayak media-media yang ingin uh, mewawancarai si Bu Juraida Hanum karena yang disoroti itu dia. Dan wah ada reporter dari salah satu stasiun TV yang terbang langsung ke Aceh. Sampai di sana yang keluar itu bukan Bu Hanum tapi mungkin saudaranya. Saudaranya bilang kalau Bu Hanum ini belum mau berbicara di depan media Jadi Bu Hanum tidak ingin bertemu dengan media Karena ia masih merasa shock Katanya bahwa banyak banget orang yang Menuduh ia sebagai dalang atau otak Dari pembunuhan berencana ini Dan polisi juga memberikan keterangan Bahwa ketika polisi ingin meminta rekaman CCTV Dan ya ketika dicek Polisi menemukan ternyata CCTV Yang ada di rumah Pak Hakim Jamaluddin Sudah mati sebulan sebelumnya Kata Bu Hanum waktu itu tuh ada mobil yang menghantam pagar mereka. Kakak bilang, saya tinggal di situ udah setahunan dan saya tahu pasti kayak kondisi-kondisi rumah itu dan dia tidak menemukan bahwa pagarnya itu rusak. Gak mungkin kalau misalnya ada yang hantam pasti ada yang lecer, ada yang rusak seperti itu. Dan polisi juga bilang ke media kayak gini. Nah, kemudian pada saat yang bersangkutan itu izin dari istrinya. Dapat dari BAP, itu yang pertama tidak sarapan, Oke. tidak sarapan pagi. Oke. Tapi dari hasil otopsi itu ada ada, ada nasi. nasi. Tapi... Karena gini, kalau pelaku 365 atau sampai korban itu meninggal, pasti barang-barangnya bersama hilang. Tapi fakta di lapangan, ini barang-barang korban tidak ada hilang. Tidak satu pun yang hilang? Iya. Apa nah, saja Pak? Berarti kan ya. motifnya kan bukan perampokan ini. Oke. Kedua, berarti antara pelaku dengan korban kenal, Oke. Jadi benar-benar kayak ada yang janggal atas meninggalnya Pak Hakim Jamaluddin. Dilakukan berbagai pemeriksaan, akhirnya polisi pun mengetahui siapa yang menjadi otak dari pembunuhan ini, yaitu Bu Juraida Hanum, istri kedua dari Pak Hakim Jamaluddin. Dan ya, kalian tahu apa yang dilakukan sama Bu Juraida Hanum? Ternyata sebelum si Pak Hakim pulang, dia itu menjemput Dua eksekutor cowok ke dalam rumahnya Jadi rumahnya itu ada tiga lantai Lantai pertama untuk dapur dan lain-lain Lantai kedua kamar dan lantai ketiga itu gudang Dua orang itu ditempatkan di lantai tiga Sebelum Pak Hakim pulang Pak Hakim pulang tidur Terus tengah malam jam satu mereka masuk ke kamar Pak Hakim Dan mereka membunuhnya. kayaknya dicekik Maaf kalau aku tidak bisa menjelaskannya secara lisan dan ini kalian bisa baca sendiri aja intinya ia itu dibekap dan setelah itu Bu Hanum tadinya ingin merekayasa bahwa suaminya tersebut meninggal karena serangan jantung dan tiba-tiba mereka pun menyadari bahwa rekayasa tersebut tidak bisa dilanjutkan karena mereka menemukan adanya luka di bagian tubuhnya Pak Hakim sehingga mereka pun menggunakan cara lain yaitu dengan membuang mayatnya. Pak Hakim dan mereka rasa seolah-olah Pak Hakim itu kecelakaan Dan sebelum dia membawa mayat dari Pak Hakim untuk ke jurang Dia mikir lagi nih, emang apa sih tuh tahu aja caranya Dia mikir, wah aku mau buang dia di hari Jum'at Jadi ceritanya kayak mungkin habis kerja dibunuh orang Gak mungkin pakai batik Dia pun ganti pakaiannya si almarhum Pak Hakim Jamaluddin pakein training bener-bener ya. dan yang paling parahnya diketahui bahwa Bu Hanum ini melakukan tindakan selingkuh tindakan mesum Bersama salah satu eksekutor yang ia panggil ke rumah. Sampai sih kakak tuh bilang, kenapa? Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa bunda? Karena apa sih yang nggak diberikan sama ayah buat bunda? Benar-benar ini tuh sadis banget yaitu melakukan semuanya terencana sistematis. Masih mending penjara seumur hidup. Karena kalau hukuman mati itu sebentar aja masa sakitnya gitu. Kalau penjara seumur hidup kan dia bisa rasain gimana susahnya hidup di penjara aja gitu kan. Udah dikasih hidup enak tapi rupanya dia balasannya ini gitu Walaupun itu Ibu tini kan tetap aja dia yang membunuh gitu kan Mas. Emang bukan dia yang membunuh tapi kan dia otak di balik ini semua gitu. karena itu dengan pidana mati mereka lebih melihat ke jabatan dia tanpa mempertimbangkan naluri saya sebagai seorang perempuan yang benar mereka telah terlahir dari ayah perempuan tapi mereka tidak sedikit saja punya hati Nurani Dan ya itu adalah salah satu kasus di Indonesia yang menarik banget buat dibahas Maaf kalau ceritanya nggak berurut Yang penting kalian tuh tahu bahwa kasus ini wah menarik juga Seseorang yang bersandiwara, berakting, bohong, dan lain-lain Suatu satu bakal ketahuan Dan akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya Aku udah haus Dan susah banget berbicara spontan di depan kamera Gila, semoga kalian suka konten aku kali ini, dan maaf lagi sebesar-besarnya bahwa aku tidak bisa menyampaikan sesuatu yang lancar hari ini, lancar, akurat, karena ini sesuai dengan apa yang udah aku tonton. Thank you, aku Virginia Angel, semoga kita semua tetap menjadi orang baik dan tidak mendendam. Terima kasih.